Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah channelnya Nur Hijrah Masih dapat bertemu kembali Dan menjalin silaturahim rahim dengan teman-teman semua Semoga di pertemuan kita kali ini Kita semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin ya Rabbal Alamin Perlu kita ketahui teman-teman semua Dan perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri apa sebenarnya yang kita harapkan di dunia ini Sampai-sampai kita lupa yang namanya akhirat Padahal kita sudah tahu Kalau dunia itu sifatnya sementara Dan dunia ini akan hancur Tapi kenapa kita masih saja mengejar-ngejar dunia Untuk itu Mari kita dengarkan kajian dari Ustadz Adi Hidayat Terkait apa sebenarnya yang kita harapkan di dunia ini Agar kita lebih sadar Dan agar kita lebih tahu Tujuannya apa kita hidup di dunia ini? Jadi beliau ini Abba sesibuk-sibuknya Itu masih berpikir investasi Saya boleh sibuk, nggak dapat semua hadis Nabi Tapi anak saya Mesti mendapatkan yang luput dari saya Saya boleh nggak mendapatkan semua Quran Tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran Cara berpikirnya siapa Yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti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 Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja, tapi patut diingat, itu sementara. Anda silahkan sekarang, sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, di Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan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 Perlombaan untuk kehidupan yang abadi Yang gak fana lagi Jadi kalau pada saat itu unggul Unggul selamanya karena gak ada kematian lagi Setelah itu Itu yang dimaksudkan hadis nabi Kalaulah ada dunia ini Punya nilai Walaupun itu Hanya bagian dari satu sayap Nyamuk saja ya, Tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar Kepadanya karena kalau diberikan gak adil di situ Karena itu sifatnya fana ujian saja Pada akhirnya kembali Nah, Abbas itu mampu membaca itu Ini kehidupan sejak di zaman Jahiliyah loh Awas ya, di risalah Islam itu Itu membimbing pengikutnya, umatnya Untuk berpikir lebih cerdas, divisional Makanya jadi Muslim itu mesti cerdas Beriman itu membuat Anda lebih pintar Saya tanya begini ya, maaf ya, maaf ya Sekali lagi, mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Abadi. Masa huh? sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. abadi, baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Pilih yang abadi apa sementara? Abadi. Hmm?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 Jangan dipotong sampai situ ya. ya, bisa aja kita pilih Alpansa, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya publik Innova, anda potong, royalti kena. <laughs> Paham? Abbas itu begitu, anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara internetnya diputus gak viral lagi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 Setelah itu membaca khotimah surah Ali emran kemudian ila ke tempat tertutup fatawabah. itu kan. Nah, itu ada semua rangkaiannya itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur ya, cara bangun tidur sampai sholat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam.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 Tertiba kemudian, dia melihat anaknya yang kecil sedang meraja'ah. Bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, anda sedang rapat, mau rapat, dikirimi video anak anda tiga tahun membaca surah Al-Ikhlas. Itu hati tenang. Itulah Quran. Itulah Quran.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 Karena itu kalimatnya bukan radiyallahu ta'ala anhu, tapi annuhuma untuk Abdullah dan bapaknya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Itulah tadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita renungi dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, kita boleh-boleh saja mengejar dunia, tapi harus ada batasnya, karena kita tahu dunia itu sifatnya sementara dan dunianya akan hancur. Jadi, kalau kita terlalu sibuk mengejar dunia, terus amal apa yang kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, seimbangkanlah antara dunia dan akhirat agar kita selamat dari keduanya. Mungkin video kita cukup sampai sini dulu, saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.